Salam listrik bosku Kali ini akan saya akan mereview ini bosku Merek Antelo bosku ya Biasanya kan kita akan reviewnya kan Seputar kan Unfly Terus Apalagi bosku ya Sunrise cuman kali ini saya akan mencoba Mereview yang punyanya Nggak mencoba sih bosku Memang saya akan mereview ini bosku Mereknya Antelo bosku Kebetulan ini unit baru bosku unit baru itu maksudnya, ini keluaran terbaru dari antelo bosku tipenya smart bosku tipenya smart smart, nah untuk tipe ini sendiri bosku sudah dilengkapi suspensi depan belakang bosku ya untuk suspensinya depan belakang skoknya bosku, suspensi depan belakang daripada yang keluaran sebelumnya ini yang Genius itu bosku, genius itu hanya depan aja bosku. Yang ini sudah depan belakang. Nah, untuk ini sendiri bosku ya spesifikasinya itu tipe smart ini. Spesifikasinya itu sama kayak sepeda sepeda listrik yang lainnya. Untuk baterainya 48 volt 12 ampere. Untuk dinamonya sudah pakai yang 500 watt. Kalau bosku ingin tahu bisa dicek di belakang, dicek di langsung dinamonya ini bosku ya 500 watt nah untuk kecepatan sama rata-rata 35 km per jam maksimalnya jarak tempuhnya kurang lebih 40 km bosku nah untuk unit ini sendiri merek smart ini belum dilengkapi pedal asis bosku ya dan fiturnya minim bosku fiturnya minim dia nggak ada lampu belakang cuma lampu depan aja bosku lampu depan Terus, juga ada tombol bel pengatur kecepatan, pengatur kecepatan. Nah, selain itu jadi ini sendiri sudah menggunakan bantu plus juga bosku ya Sama bantu plus yang ukuran ringnya 14 bosku Ringnya 14 Nah kalau menurut saya keunggulan model-model seperti ini itu Didudukan bosku Dudukannya enak, soalnya dia langsung paten ke sini Jadi dia nggak goyang-goyang seperti yang sepeda-sepeda Yang ada penyangganya besi itu bosku ya Yang ada penyangganya besi yang Kuncian yang bisa diatur tinggi rendahnya itu, kalau oh, ini enak bosku, cuman ya itu yang model-model seperti ini dia nggak bisa diatur untuk tinggi rendahnya bosku. Jadi ya mentok segini bosku, mentok segini, tinggi segini, pendek segini. Nah, untuk pengaman bosku ya, pengaman itu untuk yang smart ini dia nggak pakai remote alarm bosku dia pakai pengunci roda belakang dia pakai kunci roda belakang bosku jadi ketika parkir kita bisa kunci di sini bosku nah ini udah nggak bisa jalan bosku sudah ke kunci untuk baterainya nggak portable bosku ya Rata-rata kemarin sepeda listrik yang keluaran Antelope itu rata-rata portable, Bosku. Mulai dari Genius bisa dilepas dari rangkanya. Terus Discovery. Cuman kalau yang untuk Smart ini dia nggak portable, dia dalam sini baterainya, Bosku. Nah, selanjutnya ini, Bosku. Yang perlu saya tekankan kepada bos-bosku semua ya, sensor rem, Bosku. Jadi semua siapa dales, ternyata pakai sensor rem bosku. Jadi ini untuk pemutus arus, pemutus arus. Jadi ketika bosku pakai sensor remnya, ketika jalan dan direm, Jawa bahasa Jawanya itu biar nggak nyendal-nyendal gitu bosku ya. Usahakan ketika langsung mau jalan lagi, ini harus dilepas dulu bosku, sebelum ini dikas. Rem lepas dulu, baru dikas. nah jadi ini rem ini langsung lepas bosku baru dikasih lagi tapi untuk yang pertama kali pakai mungkin terasa nyendal-nyendal untuk yang sudah biasa nanti mungkin sudah lancar kok bosku enak kok bosku nah mungkin sekian dulu bosku ya oh iya untuk harga misalkan ada pertanyaan harga untuk tipe smart ini harganya kisaran 4 juta melar dikit lah bosku sekitar diantara kisaran harga 4 juta ke atas tapi nggak sampai di angka 4.5 bosku nah karena ya itu tadi bosku merk lebih rata-rata harganya memang bersaing bosku memang bersaing memang cukup murah kalau menurut saya cuman memang untuk fiturnya yang kurang bosku jadi kayak seperti ini lada lampu belakang gak ada rating ketika kita mau pakai jalan raya mau nggak mau ya ambil jalur kiri bosku jadi sama kayak sepeda kowes bosku nah Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan, Bosku. Bila ada kurang atau salah kata, saya mohon maaf. Bila ada pertanyaan, bisa langsung tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa bantu channel ini untuk berkembang. Jangan lupa subscribe, like, dan share, Bosku. Aktifkan loncengnya biar dapat pemberitahuan yang terbaru dari channel ini. Saya akhiri video ini. Salam listrik, Bosku.